Terima kasih Pak Ahmad eh, baiklah sekedar apa namanya sharing kepada bapak-bapak sekalian kepada rekan-rekan sesama kepala teknik sama provisi K3 Yang pertama kali mengenal K3 ini tentunya ketika bekerja di perusahaan yang pertama waktu di Banten di situ ada cerita yang yang unik mengenai K3 ini itu sudah saya ceri ada ceritanya tersendiri di buku dari Titik Nol, Pak Rahmat. Jadi di mana, seperti nanti disampaikan di slide, pertama kali bekerja di sana, itu para karyawan kita seperti, kayak bukan bekerja di tambang. Jadi masih ada yang sedang jepit, itu tahun 2007. Kemudian pakaiannya bebas, ada yang kaos oblong, kan seperti itu. Tapi di satu sisi untuk pengawasnya itu pakai uniform, sama helm, sama ada radio HT. Itu saya waktu itu masih belum mengetahui benar, tetapi Facebook pada saat itu kan sudah mulai ada Pak Rahmat. Jadi tahun 2007 itu teman-teman yang apa namanya posting kegiatan mereka di perusahaan yang, yang sudah menerapkan K3, itu sering posting, bergaya di LP, kemudian ada yang teman-temannya lagi sepitok talk. Ini menjadi kegelisahan bagi saya kan pas saya bandingkan dengan apa yang saya amati tempat kerja sendiri itu safety belum, belum ada sama sekali. Terus, terus, tapi mau ngomong saya masih baru kan masih berapa bulan di perusahaan itu. Nah terus ini. Kebetulan ada mahasiswa yang lagi tugas akhir, itu mere, uh, me, beliau menyoroti juga. Menyoroti juga mengenai keprihatinan tentang ketiga di, di perusahaan. Jadi dia bilang, Kak, dan kebetulan nanti tinggal sendiri, Kak, ini kok bahaya, Kak, kalau nggak di, dikasih uh, APD, mereka nggak punya sepatu safety, helm, Atla, iya aku bilang benar juga cuma gimana ya saya baru berapa bulan di sini nah kalau gimana kata saya gini gimana ada kan TA nih kan nanti di akhir periode kan mau presentasi ke, ke di depan kami-kami sama di depan kepala teknik juga gimana kalau masukkan di apa di slide terakhir masukkan dan saran sebelum gitu coba kalau dengan beliau sendiri mungkin didengar oke okay. Kalimatnya kita atur, kemudian foto-foto yang menunjukkan orang bekerja tidak memakai APD itu di, ditampilkan juga. Ketika presentasi TA di perusahaan terakhir, adik itu kepala teknik tergugah dan e, banyak kepala departemen juga tergugah kan, tergugah seperti itu dan langsung kepala teknik memanggil setelah kegiatan apa, -apa presentasi itu menyuruh saya untuk bisa nggak, set up ini, katanya, men set up untuk kegiatan safety? Karena, terserang pada saat itu, beliau juga mengatakan di, di, di kabupaten kita ini, di tambang kita ini yang SIPD itu, memang dari dari instansinya juga untuk menerapkan ketiga itu juga belum. Jadi, untuk menjadi persyaratan seorang kepala teknik, juga mudah hanya berdasarkan berkas, tidak. Ada presentasi atau uji kompetensi, ada eh, apa namanya sertifikat segala macam, belum ada, katanya seperti itu. Jadi, kepala teknik merasa belum punya kompetensi di situ yang mendetail. Jadi, dia bilang bisa nggak? Saya bilang, Pak, saya baru berapa bulan, kalau nggak salah lima bulan, 8-6 bulan. Ya, tapi kau kan orangnya cepat belajar kan. Kalau segala sesuatu bisa kau pelajari. Cuma di situ mungkin bisa juga. Ya cari-cari aja dari buku-buku, dari tempat-tempat yang lain, Oke, okay. udah lama saya pelajari bentuk tim, ya dengan keterbatasan de teori, tanya sama teman-teman yang di perusahaan lain, kemudian juga ada postingan di Google, saya bikin plang, makanya nanti di, di, di slide itu juga ditampilkan plang-plang yang pertama kali saya bikin waktu di perusahaan itu kalimatnya bagus, menggugah, cuma tidak memenuhi persyaratan dari sisi pewarnaan, bentuk, fungsi Aida. itu dari ketiga, nah seperti itu Pak Rahmat. Tapi okay. dari situ nilai nilai plusnya bisa berimprovisasi, nilai minusnya ya ini apa masih nabrak sana nabrak sini seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, ya. itu kepala teknik sampai sampai support full, full support dan pada akhirnya beliau juga mengetahui ada namanya diklat PUP dan beliau juga diklat PUP nggak lama saya juga diteklatkan seperti itu pas keluar dari sana terakhir saya bersertifikasi PUP waktu itu di sana. Seperti itu. Dan memang setelah dalam perjalanannya memang aspek k ini orang-orang yang bekerja di sebagai praktisi k maupun dalam perusahaan itu itu memiliki beberapa apa namanya keahlian atau skill yang tidak hanya textbook jadi pengalaman waktu di Banten, waktu di perusahaan pertama itu sampai di perusahaan sekarang pun dengan berbagai kultur masyarakatnya itu yang utama bagi kita itu adalah bahasa yang kita sampaikan tentang keselamatan itu dimengerti oleh mereka bahasa kita itu dengan berbagai level, level pendidikan, kultur budaya, maupun kreativitas kita itu bagaimana membuat mereka ini terpacu sehingga kadang beruntung kalau kita bisa mempelajari juga ilmu-ilmu psikologi misalnya. Karena otak manusia misalnya kan diciptakan untuk mencari kesenangan, menghindari penderitaan atau menghindari kesedihan. Nah itu kita kaitkan. Baga banyak juga sih program-program yang pada saat di Banten itu sama yang di... Tapi terus terang. Saya banyak belajar ketiga pertama kali benar itu di Rekobana, terutama pada saat Pak Rahmat e, menginduksi, safety induction pertama kali, itu kayak saya itu merasa bahwa selama ini ketika penerapan di perusahaan pertama di provinsi Banten yang memang belum pas itu serasa dibalikan, apalagi waktu itu Rekobana langsung memberikan buku kecil. Buku kecil ya Pak Ramat ya pada saat itu kalau enggak salah Sera apa namanya Sera Sera Pak ya Sira. ingat benar yeah. Safety and Environmental Management System of Bana Abadi Ah betul, Pak <tuk> <tuk> <tuk> itu terus saya baca dapat baca sampai saya tanyain satu-satu dengan Safety Officer yang di site waktu di Bro kan Sampai <tuk> dia nanya <tuk> Tapi dia nanya kok. Banten ah, ya, ini lain dari pengawas yang lain katanya. Selalu yang detail ini pun ditanya, ini dapatnya dari mana, ini maksudnya seperti apa, gitu kan. Kalau pengawas yang lain so, kalau sudah di safety induction di site seperti hanya formalitas selesai bekerja di lapangan. Seperti itu. Nah, saya agak berbeda karena waktu itu dari di persam pertama di Banten di sebelumnya itu sudah sudah diberi kewenangan padahal waktu itu bayangkan pres graduate hanya 6 atau 7 bulan bekerja. Gak, gak dapat ilmu apapun, cuma modal nekat, modal berani aja kan gak gitu. Nah, seperti itu Pak Rahmat. Dalam ya. perjalanannya, karena seperti yang diceritakan juga di buku dari Titik Nol, saya kan terobsesi benar untuk menjadi seorang kepala teknik tambang. Karena kepengen, kepengen kayak kayak kayak pimpinan saya Masih running, masih 216. Kepala teknik tambang, saya itu kan kayak Orang paling hebatlah di, di lokasi bagi seorang uh, fresh graduate yang baru berapa bulan bekerja, baru berapa tahun bekerja, itu sangat mengidolakan beliau. Seperti apa sih mengidolakannya? Beliau itu banyak istilah-istilah cara mendoktrin uh, kita, kemudian cara beliau memimpin itu yang cara berpikirnya selalu terbalik dari, dari gaya bahasa seorang pemimpin yang biasa mana kalau contoh misalnya kan ada kalimat beliau yang berkata bersarung ber, apa, bertangan besi bersarung tangan sutra gitu. itu maksudnya beliau itu tetap tegas keras tapi dibalut dengan memenuhi kebutuhan anak buahnya tahu kebutuhan anak buahnya sehingga dia penuhi dulu dia tuh dia apa namanya apa memberikan perintah atau instruksi itu nggak boleh ditawar-tawar lagi. Tapi kita sudah enggak bisa lagi karena kita sudah sepertinya sudah dipenuhi semua dari hal yang minimal seperti itu. Kemudian juga ada istilah lagi, pada saat itu apa ya, hmm, ini, Ton, kau itu cuma cuma rugi seribu, kan, tapi mengapa mukamu kamu itu kayak orang punya hutang 3 miliar. Kan. Rupanya pada saat itu dia dapat informasi dari Intel katakanlah dari Intel sesama pengawas yang namanya saya waktu itu kan masih muda ya naksir lah sama cewek-cewek sana kan jadi ketika diputusin putus asa gitu kan lemes nah, jadi apa namanya dia bilang wah cuma anak SMA katanya kan kau udah sarjana kak ini kau itu insinyur masa nggak bisa dapat enggak kan? cuma kehilangan uang seribu kan. kenapa kayak punya utang 3 miliar gitu kusut mukamu itu itu yang kedua. Kemudian banyak lagi. Jadi kemudian yang ketiga, ketiga beliau ini eh, ada satu tim saya itu ketika di ditambang, bekerjanya kayak males-malesan. Nah, dia menyuruh saya mempelajari kenapa si A ini informasi dari kepala departemennya sangat males-malesan. Coba kau cari informasi mengenai karakternya si si Be beliau beliau. kapan jam berapa menghadap, baru kau berangkat karena saya berangkat jauh gitu si kru-nya ini kan si kru ini kenapa beliau ada selamat pagi pagi okay. pagi siapa ini suaranya aja oke okay. jadi orangnya lanjut pendidikan, aja orangnya pendidikannya tinggi satu, dua, tiga, tiga, dua, satu. Lanjut, Pak ya yeah. Oke, okay, makasih, Pak Rahmat. Jadi, uh, pendidikannya tinggi, lumayan di tiga, cuma ketika di krubor ya di drill itu di PC drilling. drilling kan, uh, Mas malesan, seringan tidur, uh, sembunyi di belakang kompresor. Oh iya, lupa, tambang kita waktu itu adalah tambang kuari, batuan andesit. Jadi dia nyelidiki kepada Departemen, e, menyatakan beliau tuh orangnya nggak bagus kerjanya. Coba kau tanya, Ton. Kau tanya secara pribadi, katanya. Tanya, e, impian dia apa, cita-citanya apa, kemudian pekerjaan ini, apa sih pendapat dia tentang pekerjaan ini, harapan dia di perusahaan ini. Tapi ngomongnya itu jangan kayak investigasi, katanya. kayak ngobrol aja. Jadi, saya sampai diberi tugas yang seperti itu oleh kepala tank tambang. Jadi, saya ngobrol kan, kalau ada suatu kesempatan. Nggak lama, ternyata saya simpulkan beliau ini di sana itu tidak punya teman dalam tanda kutip. Kenapa? Karena beliau ini kan orangnya berpendidikan tinggi, pergaulan, atau percakapan diskusi dengan timnya yang helper yang lain sesama kru itu. Nggak nyambung sama dia. Nggak nyambung. Jadi, dia lebih baik menghindar nah, seperti itu. Nah, kalau jadi kepala teknik memutuskan kalau gitu coba kita pindahkan ke logistik. Logistik kan kita butuh admin dan orang yang paham dengan dengan pelaporan katanya. Mungkin terpakai di situ. Nah, ternyata kita pindahkan. Nah, kemarin saya baru berteman lagi sama beliau di Facebook. Bayangkan dari tahun 2007 2020 baru berteman lagi. Saya lihat background dia masih di logistik. Saya tanya, "Masih di logistik sekarang?" "Masih, Pak." nah ternyata beliau menyatakan bahwa kita ketika memponis seseorang atau buah kita itu tidak becus, tidak bagus bekerja itu kita selidiki dulu apakah kita sudah menempatkan dia ke nah, posisi yang benar atau, juga. atau katanya memang eh, apa namanya kompetensinya yang tidak sesuai nah seperti itu, itu sekilas mengenai kepala teknik lambang kemudian dalam perjalanannya juga selain dari Rico Bana, saya kalau nggak salah di Rico Bana nggak sampai setahun Pak Rahmat jadi ikut-ikut mm -hmm. cabut juga kayaknya Pak Rahmat juga nggak lama dari situ kan cabut kan saya juga dari yeah, yeah. Pak Rahmat cabut cabut juga saya di situ <laughs> jadi pindah juga ke apa di Perusahaan kontraktor Jorong baru utama Greston itu di kontraktornya di Borneo nah, Alam Semesta. Di sana di kontraktor ya hampir sama dengan Likobana sama-sama kontraktor. Saya makin diperdalam lagi dengan dengan K3 dengan keahlian seorang pengawas di situ. Nah makin mendalami. Tapi hasrat saya yang terdalam untuk nah, menjadi nah, seorang nah, kepala teknik nah, itu sudah tertanam kayak nggak bisa diubah lagi. Kayak nggak tahu. Ada apa spesialnya kepala teknik tambang? Padahal sekarang ketika jadi kepala teknik tambang, waduh, stresnya bukan main. Memang nggak lagi ngeri, uh, fokus ke teknis, tapi dikit-dikit nerima telepon. Dari orang tak dikenal minta sumbangan. Kalau nggak mau nutup jalan. Kan itu gitu. Jadi, bahasa lain. Nanti ya, gimana uh, program yang tidak, tidak, apa namanya, tidak terkait dengan teknis 100%. Jadi, sampai saya telepon lagi kepala teknik tambang yang pertama kebetulan masih berhubungan baik saya tanya pak dulu waktu saya jadi permen saya kepengen jadi bapak karena bapak itu jarang ke kantor eh jarang ke lapangan kerjanya di kantor enak benar kami capek-capek kalau datang ke lapangan bapak marah-marah tinggalkan kemudian duduk lagi ngilang nah, kami yang kena panas sekarang ketika saya menjadi hampir, eh, jabatan yang sama dengan bapak jadi kepala teknik tambang. Saya ngeliat kayak formen satu enak bener, secapek-capek dia ketika kerja pulang selesai masalahnya. Kepala teknik tambang berupanya 24 jam. si malam itu tetap beliau kontrol, walaupun dengan cara pendelegasian yang bertanggung jawab seperti itu. Tapi tetap mengikat. Sabtu minggu walaupun kita ada di luar, tidak ada di site itu cuma apa namanya raga aja yang tidak ada di disite tapi jiwanya itu harus ditambang sesuatunya melekat tanggung jawabnya nah, itu seperti itu dan memang nggak mudah belum lagi kalau jabatan kepala teknik tambang ini kan fungsional secara struktural di perusahaan itu kan beda beda pak rahmat ada yang mm -hmm. hanya project manager yang fokus mengurusi masalah teknis ada yang secara strukturalnya di perusahaan itu non teknis pun beliau handle ke, ke masyarakat ke stakeholder yang lain yang kadang dinamika yang harus dikerjakan itu sangat tidak terukur. Beda dengan kita teknis yang terukur. Kalau sudah jelas hitungannya, rumusnya, perencanaannya, alatnya jelas. Uh, network disconnected. Oh, yeah. Oke okay, lanjut Pak. <laughs> yeah. Beda dengan kalau Non-teknis, non-teknis ini kita nggak bisa ketemu sama misalnya perangkat pemerintah atau dari kecamatan, kita mau mendiskusikan sesuatu, itu kita berharap sama jam kerjanya dengan jam kerja kita dari jam 8 sampai jam 12 atau dari jam 1 sampai jam 5 sore. Kita harus ke sana atau menemui tokoh masyarakat itu di jam yang mereka tidak sibuk. Malam, misalnya kan. Kita nggak bisa siang, karena siang dia sedang mengerjakan sesuatu. Oke okay lah, di beberapa perusahaan enak. Ada yang kepala tekniknya e, bisa, ada tim lain yang memang fokus dan hanya reporting. Tapi kenyataan di lapangan, terutama dari kami yang di dari barat, ya, terutama di Sumsel, itu kepala teknik tambang, masih banyak yang bertanggung jawab penuh di non-tenis, terutama di sosial kemasyarakatan dan stakeholder yang lain. Yang kadang kalau diskusi, lebih banyak yang pusingnya masalah non teknis daripada masalah teknis seperti itu. Jadi dinamika-dinamika di lapangan terkait dengan jabatan strukturalnya yang melekat di kepala teknik tambang ini itu juga menentukan bagaimana prioritas pekerjaan dan kompetensi mereka di lapangan dan juga kreativitasnya di situ. Nah, itu mungkin yang dapat kita sampaikan lamakah ini Pak Rahmat Oh, iya, ya Allah ini uh, downloadnya kayaknya lama juga, cukup lama karena filenya cukup besar, Pak Anton. Jadi ini uh, sudah setengah lewat sih, Pak Anton. Kalau seandainya mau dicoba, coba di-share dari situ, Pak, sebenarnya bisa juga. Coba dibuka lagi, Pak Anton, filenya di situ. Nah, ini kita coba-coba lagi masuk ke share screennya, Pak. Sambil menunggu ini tetap kami download. Ya, ini Pak, kita ya. kan mulainya di share screen ini, Pak ya. Saya klik di zoom ini kan share screen. Ya, nah, di screen ini ada tulisan ini Pak tulisannya host disable partisipan screen sharing. Oh oke okay, oke okay. sebentar Pak ya. Harusnya yang rilis. Re ya. ya ya jadi di sini pengertian mungkin host yang tidak mengizinkan partisipan untuk men sharing screen. Oh, oke okay. baik Pak uh, kami coba jadikan sebagai host coba Pak Anton sekarang mudah-mudahan bisa. Saya ya, coba. Ya, nah, bisa, Pak. Ah. Oke, okay, silakan, ya, Pak. Ya, ah. oke, okay, baik. Silakan oke, nanti, uh, ya. Oke, terima kasih, Pak Ramad. Ya, kalau ngomong sampai ya. tanpa, tanpa screen itu kayak ada yang kurang, ya, Pak Ramad. Ya, ah, betul. Tapi suara Pak Anton luar biasa, penyampaian Pak Anton luar biasa. Jadi walaupun enggak ada screen, kayaknya semuanya juga tetap memperhatikan dengan baik Pak Anton. Amin, amin. Kayaknya karena farther. Pak Anton seorang penulis ya, jadi penyampaiannya bisa runtut, enak didengar Pak Anton. <ella> <laughs> terima kasih Pak Rahmat. Ijin <binayo> mengulai ya. Pak Rahmat ya. Baik, ya. Uh, ya baik, terima kasih. Bapak-bapak sekalian, teman-teman, rekan-rekan sesama Kepala Teknik, praktisi ketiga maupun eh, yang lainnya dari teman-teman Institut Tambang. Tadi saya lihat sekilas ada yang namanya yang saya kenal yang berprofesi sebagai Institut Tambang di Regional Sumsel. Yang Saya lihat, selamat datang, selamat bergabung. Kemudian juga para mahasiswa yang saya juga kenal, ada yang ikut juga di sini. Ini sekilas apa yang Biodata saya sudah disampaikan oleh Pak Rama tadi, jadi kita skip. Nah ini, ini pernah juga kita kemarin diliput oleh majalah K3. Memang benar mindset kita sebagai seorang kepala teknik tambang itu adalah satukan visi untuk zero accident. Seperti yang tadi uh, saya sudah sampaikan bahwa keahlian ataupun kompetensi seorang praktisi K3 dimulai dari kepala teknik tambang sampai Delegasi yang ketiga di lapangan, itu bagaimana menyatukan visi dulu tentang ketiga. Yang harus bisa dipahami oleh level terbawah dari struktur organisasi kita. Bahasanya harus diubah. Ini pengalaman saya sendiri, waktu di perusahaan sekarang, Batu Rona, itu kan kita mau memba membacakan materi itu kayak mau, seperti ini udah biasa kalau di dunia ketiga ya, misalnya fatigue manajemen kan. Jadi hindarilah teman-teman, jangan sampai kita bekerja fatik. Itu pernah kita sampaikan, jangan sampai fatik sehingga nanti kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Habis set talk, itu helper kita itu mendekat, mendekat tim HSE, menanyakan tadi yang disampaikan fatik itu apa. Nah, jadi istilah fatik pun banyak yang nggak tahu kan. Jadi bagus kalimatnya. Tapi nggak nyampe karena nggak dipahami. Jadi dari situlah saya ngom kita meeting sama tim ASE mulai sekarang kita belajar dulu karakter, bahasa, tingkat pendidikan, bahasa daerahnya seperti apa. Jadi mulailah pelang-pelang kita yang di beberapa titik ditambang itu kita gunakan bahasa daerah, nggak standar bahasa nggak apa-apa. Yang penting nyampe visinya itu. Nah seperti itu. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa sejarah membentuk tim K3 itu di perusahaan pertama dimulai dari Facebook ya karena postingan teman-teman yang gagah sekali pakai uniform, safety talk, pakai uh, scot light, -like, kemudian LV-nya juga standar ketiga. Sedangkan kita jangankan uh, yang seperti itu, yang mendasar aja KT, uh, apd aja nggak ada. Nah, kemudian menyampaikan ide ke pala KTT sudah tadi langsung di, dijadikan PIC. Nah ini, ini contohnya bapak-bapak eh, sekalian, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Pada saat bulan Mei 2007, ketika sudah mulai melaksanakan eh, ide saya di disetujui oleh Kepala Teknik Tambang, begitu saya mulai menjadi PIC, langkah pertama adalah safety talk dulu. Tapi safety talk mau ngomong apa? Gitu. Kalau lihat dari foto ini kan, mau ngomong apa kita gitu, tentang safety talk? Ngomong kita mental semua di situ kan? Nah. Jadi mulai dari tindakan pertama, kita mulai, ya ini di Departemen uh, crusher, ini di di query, di tambangnya, di main operasional, para draper, pada kru drilling, blasting, semuanya. Tapi pengawasnya pakai APD, Jadi ngomong apa, gitu kan. Nah, jadi melalui berproses-berproses, dimulai Departemen crusher. inilah kondisinya pada saat Tahun 2010. Padahal ini sudah sebenarnya Desember sudah masuk APD kita cepat. Jadi kepala teknik itu responsif dia. Ternyata memang dia butuh orang-orang yang bisa memberikan feedback. Caranya tadi saya mempelajari kalau kita bicara ke beliau itu sepertinya kurang efektif. Lebih baik kadang saya tampilkan foto-foto yang menyatakan apa namanya uh, seperti kurang efektif karena APD belum ada. Plus. Saya lihat, saya tampilkan juga foto-foto di perusahaan lain yang penerapan k sudah bagus. Nah, jadi foto ini kita bandingkan, kita diskusikan ke kepala teknik tambang dan beliau langsung nyambung, Langsung orderkan uniform, APD, kemudian membentuk tim safety. Ini juga yang di QWERI sudah mengalami perubahan di depan QWERI. ah Enggak sampai dari bulan Mei, eh di bulan sebelasnya tahun 2007 sudah mulai rapi lagi kita, sudah mulai. Itu sangat cepat, tapi cepatnya belum komprehensif, masih mulai yang simbolis dulu misalnya, City Talk, APD, tapi yang mindset, yang apa namanya, visi, yang pelaporan-pelaporan, belum namanya juga masih textbook pada saat itu kan. Ya. Sampai saya menjadi PIC membentuk tim HSE. Saya yang belum pernah diklat, hanya bermodalkan buku-buku diklat. Kemudian juga kadang buku-berbekal buku-buku PUP yang dikirimkan oleh presentasi PowerPoint power, power yang diklat di Bandung pada saat itu. Bermodalkan itu membentuk tim ISA. Tim ISA juga orang-orangnya diambil comot aja, yang kira-kira senang nulis apa bikin laporan dari setiap departemen dicomot satu, comot satu, comot satu. Meetingnya sederhana. Apa sih yang program yang mau bikin pelang, kemudian materi, safety talk, baru yang itu-itu dulu. Pelaporan juga masih Excel seperti biasa, belum pakai standar. Padahal saya lihat di kantor itu ada yang buku kecelakaan tambang itu. Tapi nggak pernah ditulis. Dari semenjak tahun 96, kosong buku tambang itu. Artinya baik dari perusahaan, eh, tidak belum af maupun dari instansi yang mengandalkan pengecekan di buku tambang itu juga tidak pernah mengisi di situ dari tahun 96 Sampai saya di sana itu 2007, belum ada Nah, kisah yang tadi saya sampaikan kepada bapak-bapak sekalian itu saya masukkan di buku dari titik nol Di sini ada semua saya masukkan Jadi dari titik nol ini sebenarnya menyangkut beberapa aspek Mulai dari spiritual saya, karir maupun apa sih ide-ide yang pernah dulu dibuat yang terobosan, walaupun modalnya modal nekat pada saat itu. Ada semuanya di buku dari titik nol. Dan ini ada testimoni juga dari dari guru saya ini, Pak Soehernomo yang bagus sekali kalau dalam setiap kesempatan, kalau WA selalu menjawab kalau saya bertanya sesuatu yang berkaitan dengan tugas-tugas sebagai seorang Kepala Teknik Tambang. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, orangnya bikin pelangnya juga kadang nggak beraturan, seperti ini kan tamu wajib lapor digabungkan dengan bekerjalah dengan jujur giat cerdas selalu berprinsip malu hati bila pulang pulang cepat sambil bekerja apa pergi terlambat terus semua ini ya modal nekat tadi belum tahu kaidah-kaidah pemasakan pelangnya seperti apa Nah kepala teknik lambang hanya modalnya lakukan yang dianggap perlu ton pokoknya saya support ya sepuluh puluhnya sesupportnya beliau kalau saya tidak tidak ada kompetensi, ya ujungnya nggak ada truk lurus yang ini, yang apa, yang yang yang jadi guidance seperti itu. Sehingga pelajaran-pelajaran beliau selama di sana juga saya tuliskan juga khusus untuk petuah-petuah yang isinya tentang kepemimpinan, karakter, mengambil keputusan, membangun tim, memotivasi, semuanya. Nah, ini ada pertanyaan di, juga janjian nggak masuk ke saya? Semuanya saya masukkan hmm. di buku yang kedua yang sedang saya tulis, judulnya Dunia oh, Tambang itu Tidak besar, Keras. Ya? Itu isinya tentang tahun ya, pelajaran ya. kepala teknik tambang tentang kepemimpinan. Seperti itu. Jadi ada di buku yang kedua. oke okay. Dalam perjalanan saya menjadi kepala teknik tambang, itu mulai, dimulai dari tadi di bana Abadi, dan lain kemudian di Borneo Alam Semesta, di JBG. Saya menyadari bahwa Kepala Teknik tambang itu bertanggung jawab di bidang K3. Jadi bukan orang HSE. Jadi bukan, oh bikin laton, nanti saya support. Bukan seperti itu, harusnya dari beliau dulu kan. Itu baru tahu kita berapa tahun kemudian. Dari beliau dulu baru merindahkan ke kita. nah gitu, Jadi sebenarnya HSE itu adalah perpanjangan tangan KTT. Sama-sama wajib menguasai. Nah, menguasai apa? Pertama komunikatif. Seorang profesional di bidang KP haruslah komunikator ulung. Ketika kita sudah membuat slide yang memukau, yang menjelaskan tentang parameter-parameter K3 di perusahaan kita, itu bukan berarti kita sudah berkomunikasi. Berkomunikasi itu adalah ketika visi kita tentang ketiga mulai dari perusahaan, top manajemen, BUD, sampai ke kepala teknik di lapangan, sampai ke bawah, itu nyambung dan satu, apa yang menjadi visi perusahaan, sama dengan yang level helper pun, yang tukang OB, laundry, tukang cuci, Tukang masak di dapur pun sama. Nah, itu, itu baru kita menjadi seorang komunikator. komunikator. Berbicara dengan bahasa yang dipahami sampai level terbawah dalam struktur organisasi. Kemudian kreatif, fokus pada hasil, bukan proses. Itu yang menurut pemahaman saya, apa yang saya pelajari selama ini tentang seorang HSE maupun seorang kepala teknik. Jadi, Kadang di daerah itu ada karyawan itu yang senang kalau kita meninggikan dalam tanda kutip beliau memanggil dengan sebutan akrab. Kemudian yang kedua memahami watak yang tadi suka dipuji, dianggap paling penting di kelompoknya. Jadi kan kadang di lapangan ini ada orang-orang tertentu yang secara hukum itu bawahan, helper. Tapi secara de facto beliau adalah pimpinan di lapangan. Dia seorang leader yang... Kalau dia menggerakkan sesuatu yang lain ngikut, nah itu di, secara dia itu dia bukan pimpinan, tapi sebagai uh, de facto dia penguasa di lapangan. Itu saya temukan di Borneo Alam Semesta, juga diceritakan di buku dari Titik Nol, pada saat itu bagaimana dia tuh mempunyai pengaruh yang yang cukup kuat di lapangan seperti itu. Dan saya dengan pendekatan yang, yang tidak biasa bagaimana agar bisa... E, apa namanya mendekati beliau kemudian melibatkan keluarga ini ketika di batron adi mulia kita waktu itu ada program mendatangi keluarga karyawan yang berpotensi sering melanggar jadi kita sampaikan ke keluarganya apa namanya tentang pekerjaan e, suaminya ini risikonya apa kemudian kita jelaskan apa namanya eh bahayanya apa tadi, kemudian kita bikinkan video. Jadi kita minta kalau dia pergi dari berangkat kerja itu salaman cium, cium istrinya, cium apa kening anaknya, anaknya dengan SD, lambaikan tangan, dan juga kita pasang poster yang di titik tertentu yang dilewati oleh para orang pelanggar ini, foto keluarganya yang ada anaknya, real, bukan foto dicomot dari Google, tapi foto keluarganya, yang bertuliskan papa atau ayah, Bekerjalah dengan selamat, kami menunggu ayah di rumah. Nah, dengan bahasa daerah tentunya. Dan Alhamdulillah itu sangat efektif uh, apa namanya, membuat uh, attitude mereka. Kemudian ada reward punishment. Nah, reward tadi seperti ada sepanduk raksasa karyawan yang misalnya teladan, dipasang di tambang-tambang di daerah ini. Kemudian begitu pun sebaliknya, kita pasang juga. Dan ini di kesepakatan seperti itu. Kalau masalah promosi, ini saya banyak belajar dari teman-teman kepala teknik di perusahaan-perusahaan yang yang besar di Kalimantan. Tetapi kita apa namanya sesuaikan dengan kondisi di tempat kita, baik dari sisi budget maupun tipikal dari karyawan kita di situ. tidak nah, seorang ketiga itu wajib update regulasi di bidang keselamatan ini jarang sekali kita temukan di Departemen lain di Departemen teknis di tambang selain dari Departemen HSE saya terus terang tadi diskusi dengan Pak Eko di awal sempat say hello. itu saya ngobrolnya aja masih pakai capmen 555 itu kan Pak Eko hmm. bilang wah Pantun nggak ada lagi capman 555 sekarang ya, <laughs> agak bingung juga Jangankan Cap Man 555, Permen 28 tahun 2014 pun sudah hilang juga, kan? Jadi, dibandingkan dengan periode yang dulu, itu kita lambat sekali perubahan peraturan. Jadi, kita sebagai seorang kepala teknik tambang itu, apa namanya, kayak langsung menjiwai. Jadi, benar-benar sebagai kitab suci dalam tanda kutip, hafal bener. Kalau ini apa-apa, oh ini jangan melanggar. Jadi, kalau tim kita mau konsultasi, kita bisa. Tapi kalau sekarang dengan pergerakan yang dikit-dikit di, di, di, revisi-revisi, ujungnya kita nggak ngikutin terlalu ini. Tapi mudah-mudahan, saya yakin rohnya, ruhnya dari undang-undang terbaru, peraturan terbaru tidak keluar dari Kemen 555. Paling ada beberapa yang menyesuaikan saja. Nah, selain itu, eh, saya pribadi berpendapat bahwa menjadi seorang profesi. KP, Keselamatan Pertama itu memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Yang lain juga pasti memiliki keunggulan dibandingkan HSE. Nah. Yang pertama, HSE orangnya bisa mendapatkan pahalal atau amal jariah karena bisa bermanfaat bagi dia, dia pribadi, keluarga, rekan, maupun perusahaan. Kalau kita bisa menyelamatkan nyawa satu orang, itu sudah Artinya berapa keluarga yang bisa kita selamatkan dengan kita mendorong dia untuk berperilaku safety. Seperti kata Pak Menteri Ignatius, Ignatius Jonan pernah saya dengar bahwa pertanggungjawaban kita, kepala teknik, manajemen itu bukan hanya pertanggungjawaban kepada orang, tapi juga pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa terkait dengan kecelakaan ini kalau ada fatality. Itu yang lebih ngeri lagi pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa itu. Itu yang disampaikan oleh Pak Menteri Ignatius Jonan, saya ingat. Kemudian yang kedua, hanya Departemen HICI lah yang menurut saya satu-satunya yang, yang terlibat di semua Departemen di set. Jadi hafal semua. Karena apa? Karena dalam setiap pembuatan, Jsa KPI, salah satunya ada indikator tentang k Kemudian juga, apa namanya, bahkan dalam untuk promosi pun dari departemen HRD salah satu poinnya sepengetahuan saya sepemahaman saya itu selalu melibatkan ada unsur ketiganya entah itu kepatuhan entah itu apa namanya perbuatan tidak aman segala macam jadi hanya departemen HSE yang yang terlibat di semua departemen itu membuat bisnis proses itu juga HSE walaupun yang membuatnya adalah departemen lain -like, tapi yang eh, yang menjadi administratornya itu adalah HSE membuat suatu apa namanya IBPR itu HSE, walaupun yang membuatnya adalah uh, departemen lain, tapi yang memfasilitasi, yang menyiapkan form itu adalah HSE. Jadi secara tidak langsung HSE mengetahui semua dari hulu ke hilir. Nah ini nilai plusnya kalau kita berprofesi sebagai profesional di bidang praktisi di bidang ketiga, ketiga atau keselamatan pertambangan. Nah efek samping ini hanya mengikuti. Artinya apa? Begitu kita sebagai seorang IC, menjadi seorang komunikator, public speaker, berbicara di setiap general safety talk, di manapun berada, di setiap kesempatan, in training, di perusahaan, ujungnya menjadikan kita secara tidak langsung menjadi seorang ahli public speaker. Sehingga bisa memberikan pelatihan, training, workshop yang pertama-tama mungkin di lingkungan perusahaan kita sendiri. Kemudian ada perusahaan tetangga minta tolong. Nggak lama bergabung, membuat komunitas, membuat suatu perusahaan atau konsultan tersendiri. Jadi bekerja sesuai dengan hobi, sesuai dengan passion yang ujung-ujungnya enggak, enggak terasa kita bekerja tapi itu sebenarnya hobi kita dan mendapatkan benefit dari situ. Belum lagi jejaring-jejaring yang kita dapatkan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di APKPI saya senang ketemu dengan Pak Dwi yang namanya sudah enggak, ini lagi enggak, apa namanya, Bukan yang baru, Pak Eko. Pak Eko dengan gaya, kalau ngajar PUP-nya saya ingat betul itu. Sampai zaman-zaman saya dulu, Pak Eko, kemudian Pak Horas, yang menurut saya sekarang ini dengan banyak meluasnya iklan-iklan PUP yang siapapun bisa, itu masih jauh berbeda dengan apa yang kami dapatkan dulu. Lima, lima hari dibantu itu sangat bernas sekali, Pak, Saat ketika... Sampai sekarang pun apa yang disampaikan oleh para pemateri itu nyampe, masih ingat kita sekarang karena lain yang pada masa periode di Bandung itu dibandingkan dengan beberapa banyak yang eh, apa vendor-vendor yang yang mengejar hanya rating kelulusan di lobi Dan saya dengar juga dari Institut Tambang bahwa ada suatu regulasi lagi yang kembali membuat prosedur aturan-aturan apa sih yang mengembalikan seperti yang dulu kriteria syarat untuk mengikuti POP ini sehingga marwah POP ini ruhnya itu apa namanya itu sangat sangat terjaga saya ingat dulu kalau nggak salah itu Pak Eko pernah bilang tahun 2011 jangan sampai yang ikut POP ini HRD katanya jadi jangan sampai JSA-nya nanti mindahin galon ganti lampu di ruang kantor itu dimasukkan jadi JSA hilang nanti marwahnya ini nah itu saya sangat sepakat sekali di situ ya terima kasih Pak Rahmat kepada Bapak-bapak oh, sekalian yang inilah yang dapat saya sampaikan sangat sedikit saya minta maaf ini di, di komunitas para Dewan Suro APKP ini saya yang masih baru apa namanya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman saya minta maaf jika dalam penyampaian masih ada yang kurang, Pak Rahmat. Oke, okay, Pak Anton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anton. Mohon maaf, mohon dikembalikan fungsi hostnya, Pak. Klik more, siap, siap. kemudian pindahkan hostnya. Ya, kebetulan mungkin karena saya tidak jadi host, banyak peserta yang masuk, terpaksa tadi ke hall, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan belum sempat. Kami tangkap dari para peserta. Kalau memang tidak ada pertanyaan secara tertulis yang kami terima, karena tadi saya sempat untuk tidak jadi host di sini. Silakan bapak-bapak nanti kami persilahkan mengajukan pertanyaannya secara lisan, pak. Ya, oke. panton kembalikan fungsi ininya, pak. Diklik klik more kemudian make a host untuk di sekretariat APKPI. Klik more ya, more. Ya. Di ditanda ya di ini. Di atas di sampingnya nama Bapak di samping kanan. Di samping uh, Bapak klik partisipan dulu, Pak. Partisipan di bawah. Okay. Di dekat share screen ada partisipan. Ada klik Oke, klik di situ Pak, nanti muncul nama-nama ke bawah. Kemudian Bapak klik yang di sebelah kanan nama Bapak yang ada tanda audio dengan video Pak, dengan topi. Nah Bapak klik di situ, ada tulisan more, kemudian morenya di klik ke pindahkan hostnya ke saya terlebih dahulu. More. Sudah muncul Pak Anto? More. Klik kanan yang ada gambar audio dengan topinya, Pak. Bentar, Pak ya. Klik pelan aja, Ditahan. Ditahan. Ada tulisan host. Di situ, more disitu. More, mute, dan sebagainya. Ya, ada ini more. Ya, klik panahnya. ya, Kemudian pindahkan hostnya ke saya, Pak. Sudah, Pak Anton? Ya, morenya Pak diklik, more diklik, kemudian pindahkan hostnya. Sudah ada, Pak Anton? yang di sisi kanan. mornya dipindahkan. Nah, oke, okay. udah, udah kami terima nih pak. Ya, ya oke, okay, baik. Ya, udah. Ini ada beberapa peserta yang akhirnya ketahan baru masuk. Oke, okay, baik, bapak-bapak sekalian. Eh, meskipun tadi aturan main di awal kami sampaikan bahwa penyampaian pertanyaan adalah kami prioritaskan yang tertulis. Namun eh, tadi mungkin karena terhalang oleh eh, Tadi Pak Anton pada waktu presentasi eh, Masih bertindak sebagai host Sehingga pertanyaan belum eh, bisa kami terima di sini Silahkan Bapak-Bapak eh, Kita sekarang memasuki sesi tanya-jawab eh, Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan Langsung saja hand signal Pak Dan kemudian mute-nya diganti dengan unmute sehingga bisa mengajukan pertanyaan secara lisan. Kami persilahkan, Bapak-Bapak. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak-Bapak sekalian. Jadi mungkin secara garis besar, sebelum pernah pertanyaan kami tawarkan kepada Bapak-Bapak, saya akan memberikan sedikit resume apa yang telah disampaikan oleh Pak Anton. Ya, topiknya sangat menarik sekali. Beliau menceritakan perjalanan beliau dari eh, seorang engineer di tambang. Ya, Pak, kemudian eh, terobsesi untuk menjadi seorang kepala teknik tambang. Ya, luar biasa, eh, karena menurut beliau, jabatan kepala teknik tambang ini adalah suatu jabatan yang sangat mulia sekali, gitu ya, yang sangat menarik bagi beliau, dan memang. Eh, beliau terinspirasi bahwa belajar safety itu benar-benar beliau dari nol ya pak ya dari yang sebelumnya tahu apa-apa kemudian eh, secara yakin beliau belajar banyak dari eh, para eh, apa ya para seniornya khususnya tadi beliau bercerita bagaimana pengalaman beliau belajar dengan seorang KTT banyak pelajaran yang diambil ya terus juga beliau belajar safety di perusahaan-perusahaan sebelumnya yang pernah dia uh, bekerja, ya. Jadi ini adalah merupakan uh, bekal beliau sehingga obsesi beliau menjadi seorang KTT akhirnya bisa terwujud sekarang ini, ya. Jadi uh, sangat dipengaruhi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dan uh, yang disampaikan beliau bahwa uh, uh, jabatan fungsional seorang KTT dan HSE itu adalah ibaratnya seperti uh, dua mata uang, ya, dua sisi mata uang logam, ya. Jadi tidak bisa terpisahkan. ya HSE adalah merupakan kepanjangan tangan dari seorang KTT. Dan sama-sama di dalam fungsi KTT maupun HSE, itu adalah wajib menguasai misalnya bidang komunikasi, ya komunikasi yang baik, baik itu secara level ke bawah atau dengan sesamarkan ataupun ke atas, itu adalah harus mampu menguasai itu. Kemudian juga seorang HSE dan KATT tentunya harus kreatif, ya kreatif, fokus pada hasil, tidak hanya pada proses. Kemudian juga harus selalu update terhadap regulasi. Nah ini adalah sesuatu yang menarik sekali ya. Regulasi-regulasi, penundang-undangan itu adalah mereka harus kuasai. Karena disanalah e, banyak sekali hal-hal kebijakan-kebijakan yang diwajibkan oleh government kita untuk diimplementasikan di satu perusahaan. Uh, dan uh, beliau sangat menghargai sekali uh, profesi menjadi seorang keselamatan pertambangan Atau istilahnya HSE ini Karena tentunya uh, profesi ini bermanfaat tidak hanya terhadap dirinya sendiri Tapi juga terhadap keluarga, rekan sekerja, uh, dan perusahaan Dan uh, mungkin juga uh, yang disampaikan beliau adalah bahwa uh, menjadi seorang HSE itu Keistimewaannya adalah bisa terlibat dalam semua departemen di site ya, pak ya. Jarang sekali profesi di departemen tertentu mungkin dia hanya cenderung di satu scope departemennya. Tapi kalau seorang HSE itu dia akan wah akan terlibat di hampir semua departemen di perusahaan, membantu pembuatan CSA, memfasilitasi pembuatan Hira, memfasilitasi accident investigation dan lain sebagainya. Ini tentunya sangat menarik sekali ya jabatan ini ya. Dan satu hal lagi adalah bahwa keunggulan dari profesi keselamatan pertambangan itu adalah e, bisa menjadi seorang komunikator ya, Pak ya. Seorang public speaker yang baik, ya bisa memberikan pelatihan dan tentunya ini adalah memberikan satu nilai lebih juga karena potensi-potensi apa ya, keuntungan di sana bisa kita dapatkan. Nah, ini adalah menurut yang disampaikan beliau secara singkat e, untuk presentasi yang e, disampaikan hari ini. Luar biasa Pak Anton. Tepuk tangan buat Anton sebelumnya, sebelum kita memberikan kesempatan tanya-jawab. Ya Pak ya, mungkin nggak kedengeran tepuk tangannya karena yang semuanya kami mute Pak. <guluh> Tapi tetap meriah, luar biasa Pak Anton, ceritanya sangat inspiratif. ya Baik, rekan-rekan sekalian, kami akan buka kesempatan untuk bertanya. Tapi di sini ada pertanyaan yang sudah disampaikan oleh salah seorang, pakar kita juga, Pak, salah seorang penasehat dari APKPI, Pak Alwano. Ya, Kami akan bacakan, Pak Anton. Ya. Baik, Pak Anton tetap selalu semangat, luar biasa, terus berkarya, menulis dan berbagi. Sebagai seorang personel yang pernah memegang profesi keselamatan pertambangan dan sebagai KTT adalah perjalanan karir yang luar biasa. Apalagi di sektor pertambangan yang kita tahu berdasarkan data dari BPJS bahwa Sektor pertambangan ini adalah sektor dengan gaji kedua terbesar di Indonesia. Masya Allah, luar biasa nih Pak ya. Jadi, sektor kedua di Indonesia setelah kelistrikan, gas, dan air. Nah, sebagai KTT, ee, tentunya dapat memilih, melihat secara lu, lebih luas. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana peran profesi keselamatan pertambangan untuk meningkatkan kinerja produksi, Pak Anton, ya, untuk meningkatkan kinerja produksi dan merubah perilaku pekerja dalam menerapkan budaya keselamatan. Itu pertanyaan dari Bapak Almahono, Pak Anton mungkin bisa langsung menanggapi. Kami persilahkan, Pak Anton. Ya, terima kasih, Pak eh Salam, apa namanya dengan Pak Al sudah kenal baik, Pak. Dulu pernah ikut diklat SMKP dengan beliau di Alsis. Dan juga sering komunikasi setelah itu, sampai sekarang. Terima kasih, Pak Al. Dan saya membaca bukunya. <laughs> Terima kasih banyak, nih, Pak Al. Nih, terus kalau di Indonesia kan lebih kurang perusahaan itu ada sepuluh ribu plus minus, kemudian ada top, top perusahaan itu lebih kurang hanya 10% sampai 15% Paling banyak yang sehingga kalau kita sering-sharing session dengan teman-teman dari perusahaan yang menerapkan ketiganya sangat baik itu kita sangat termotivasi termotivasi hal-hal ya sangat mulus gitu jalurnya kan produksinya meningkat fatalitinya apa namanya berkurang bahkan nol segala macam nah tantangan tantangan di lapangan terutama di perusahaan-perusahaan yang middle ke bawah Terus kemudian juga selaku ketua forum kepala teknik tambang Sesumsel, kita juga sharing dengan teman-teman di lapangan bahwa menemukan beberapa apa namanya tantangan terhadap kepala teknik tambang dan ini juga mudah-mudahan bisa menjadi nanti topik sharing session antara APKPI dengan forum kepala teknik tambang Sungsel bahwa tantangan yang apa yang disampaikan oleh Pak Al tadi misalnya. Apa, bagaimana cara menik, peran peran kopi untuk meningkatkan kinerja produksi ya yang pertama masih banyak eh, BUD BUD pemilik pemilik perusahaan itu yang menganggap bahwa HIC itu adalah biaya bukan investasi sehingga kalau kita mengorder sesuatu yang berkaitan dengan K3, itu dengan berbagai alasan banyak yang di, eh, belum bisa diakomodir secara maksimal maupun sekedarnya bahkan di beberapa perusahaan mengatakan sangat sulit sekali disetujui oleh manajemennya padahal diregulasi itu sudah jelas seperti itu jadi memang harus dari top manajemen nah, terhadap hal ini bagaimana seorang eh, KP seorang praktisi KP di suatu perusahaan untuk meyakinkan manajemen tadi kembali ke kreativitas kalau kreativitas sudah ini sudah menyangkut bahasanya tanpa batas jadi kita berbicara dari dari sudut pandang manajemen dulu manajemen dulu jadi kita berbicara bukan dari keinginan kita untuk melengkapi suatu perusahaan itu yang bagus tapi dari manajemen apa sih keinginan manajemen pemilik perusahaan itu jauh apa enggak jauh dari profit yang mereka bahas Nah, kalau sudah profit kita juga harus sepakat bahwa tujuan kita bekerja di perusahaan sama dengan manajemen profit nah, bagaimana caranya profit bisa maksimal kita berkoordinasi berdiskusi dengan teman-teman engineering bahwa kalau terjadi misalnya ini kerusakan ini terjadi insiden stop berapa hari hitung hitungannya kita menjadi stop berapa hal ini harus bisa nyambung ke manajemen kebanyakan hasil kita diskusi dengan teman teman forum KTT bahasa bahasa itu nggak nyambung nggak nyampe yang nyampe itu sama hanya bahasa bahasa di site, sama sesama di tambang bahwa wah ini nanti ruginya sekian, tapi manajemen enggak nggak nyampe ke sana mungkin pak uh, manajemen nggak nyampe manajemen atau BUD belum belum Sampai ke sana mengetahui pemahaman itu. Nah, itu tugas kita lah untuk secara kreativitas untuk menyampaikan ini, termasuk kita juga ya, terkait dengan masalah ini pernah kita sampaikan dan bisa bisa di approve. Jadi, sebenarnya kalau disampaikan oleh Pak, apa namanya Pak Al tadi, bagaimana peranan untuk meningkatkan produksi? Yang pertama, kita satu visi dulu kepada manajemen kita bahwa kita berada di jalur yang sama terhadap definisi profit. Nah, jangan kita eh, ada perisai di posisi yang apa namanya yang berhak eh, bertentangan dengan manajemen. Manajemen produksi kita nggak bisa. Nah, itu dulu kita ngikutin alurnya, kita sampaikan profit segala macam. Dan kalau ini akan terjadi eksiden apa ini, ini pak kita kalau sehari ruginya sekian. Belum lagi dari LSM pak, LSM sekian, dari dari aparat sekian, dari Pengusaha yang apa namanya pokoknya yang orang-orang stakeholder yang ngincar duit itu mengraung-raung perusahaan sekian. Nah, kemudian kalau sudah di perusahaan yang kemudian moral moral karyawan juga baik, kalau sudah terjadi eksiden itu performance-nya nggak nyampe 100% persen lagi kita sampaikan etem, etem, apa performance karyawan menjadi rendah. Nah itu harus nyampe dan ruangnya melalui kepala teknik. Kalau HIC mungkin ya nggak nyampe ke BUD. Tapi kalau, kalau kepala teknik dan kepala teknik memahami, ya, segala sejalur enak, menyampaikannya ke direksi. Seperti itu, Pak Al. Ya, mungkin it, kemudian tantangan kedua ini membedah regulasi, ya Pak Al. Ya, membedah regulasi dalam arti, kalau nggak salah, peraturan terbaru ini, apakah benar semua PJ itu ditetapkan oleh kepala teknik? Apa namanya, dipilih, disetujui, segala macam kan oleh kepala teknik dan kepala teknik yang berhak? mengangkat maupun memberhentikan. Jadi tantangan di lapangan Pak Al, adalah seringkali di perusahaan middle ke bawah itu para PJU ini kan para perusahaan kontraktor, nih, kontraktor tambang. Yang menjadi kontraktor ini adalah biasanya eh, BOD-nya kontraktor ini sudah dekat dengan BOD perusahaan owner. Nah, sudah deal diludilan segala macam, angkanya cocok, kerja. Nah, permasalahan di lapangan adalah mengangkat project manager yang dari sisi ketiga kurang memahami tapi diangkat. Kepala teknik di situ lagi kreativitasnya, tantangannya sangat besar untuk apa namanya mendidik para PJU itu. Teman-teman. teman Halo. Nah, jadi tantangannya dari dari regulasi juga kalau semuanya diserahkan ke kepala teknik, pertentangannya adalah kepala teknik di lapangan. Apakah benar sebenar-benarnya kepala teknik? Ada juga kepala teknik itu yang dalam tanda kutip boneka. Ada juga yang kewenangannya terbatas. Nah itu. Tetapi ini ini susah muncul di permukaan karena sama-sama butuh. Kalau dibilang, jangan ambil kalau nggak mau jadi itu. Ujungnya masalah perut. Persaingan ketat, mau nggak mau diambil eh, jadi nggak ketemu lingkaran itu. Jadi tetap aja Dibatasin oleh kalau saya sharing ke teman-teman itu ya kita harus punya rule lah bagi diri kita sendiri bahwa mana yang masih bisa kita toleransi, mana yang nggak bisa ya bila perlu kalau memang nggak bisa secara kreativitas A, B, nggak bisa lagi kita sampaikan ke, ke top management kita ya kita yang keluar seperti itu. Tapi kalau memang ini kreativitas ini sebenarnya masih bisa dan ini hanya karena kekakuan kita saja sebagai kepala teknik tambang, mau nggak mau kita harus menjadi seorang yang kepala teknik yang fleksibel. Seperti itu. Itu mungkin hmm. yang bisa menjawab Pak Rahmat. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak. Pak Mahlono ada tanggapan, Pak? Ada. Terima kasih Pak Anton yang luar biasa, anak muda luar biasa. Enggak muda-muda juga, tapi masih muda lah dibanding kita-kita ini. Oke, okay, ya memang Anton tadi luar biasa sekali, tapi yang jelas, profesi keselamatan ini kan tantangannya besar Pak Anton. karena posisinya berada di tengah kadang-kadang dukungan manajemen yang sangat terbatas dan menghambat suatu operasi produksi perusahaan-perusahaan banyak menerapkan keselamatan lebih kepada regulasi padahal kan dasar orang menerapkan keselamatan kan bisa dari regulasi ya kan bisa dari hak asasi manusia dengan tekad menyelamatkan orang bisa juga dari alasan ekonomi dan bisnis. Nah, hmm. tadi saya satu yang menarik lagi dari Pak Anton bahwa SETI adalah komunikasi. Tapi eh, peranan komunikasi jangan hanya ke bawah. Karena tadi, kalau peranan komunikasi hanya ke bawah dan lupa kerja, memang yang terberat tantangannya itu ya dukungan manajemen. Maka peranan komunikasi hmm. juga yang paling penting tadi adalah ke top manajemen. Saya setuju, Pak. Anton, ya saya pikir ya. udah cukup jelas yang disampaikan Pak Anton. Peranan komunikasi penting, tapi juga sampaikan <tuluk> Oke, okay, baik, ya, makasih, Pak Alwana ya. Oke, okay, Pak Alwana, udah, oke, okay, udah selesai ya. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Anton. Pertanyaan berikutnya datangnya dari uh, pakar Safety juga nih Pak pa Dwi nih Pak Dwi Pujiyaso langsung nih Pak. Pa. Pa, ya. Eh apa al gimana Pak? Ya cukup silakan yang lain. Ah, Oke okay, baik ya. Oke okay, Pak Dwi Pujiyaso eh, menyampaikan bahwa luar biasa Pak Anton. Kira-kira eh, apa saran Pak Anton kepada para insinyur muda, kemudian pengawas dan manajemen muda lainnya? Ya, Bahwa menekuni safety itu Berperan besar untuk sukses berkarir Di pertambangan khususnya Nah silakan. Sekarang Pak Anton uh, seolah-olah Seperti Pak Dwi uh, sebagai uh, Seseorang sepuh <laughs> Memberikan pejangan kepada kita Pak <laughs> Apa nih saran-saran Untuk para engineer muda, pengawas Dan manajemen muda Pak Anton <laughs> ya, Terima kasih Pak Rahmat Terima uh, kasih banyak Pak Dwi Ya, sangat benar sekali Pak Dwi, yang apa namanya, sebenarnya kalau mau jadi, ini versi saya sendiri ya Pak Ramad, ya. ya. Kalau KTT, Wakil KTT itu nggak jauh dari, kalau nggak orang present orang HSE, seperti itu. Dan kalau mau top naik ke atas, biasanya HSE, itu pengalaman kita. kan. Jadi, saya pernah ngobrol sama adik-adik mahasiswa, yang betulan ngajar juga jadi dosen praktisi, Pak Rahmat, mata kuliah K3. Ya. Mata kuliah K3 saya lebih banyak memberi tentang mindset lah bahwa tugas K3 itu apa namanya, cukup menantang, peluangnya besar, dan dimanapun bisa diterima seperti itu kan. Jadi saya sampaikan kepada adik-adik eh, itu, kepada adik-adik mahasiswa. Kalau kalian mau menekuni suatu profesi yang profesi ini akan bisa tahu semua semua lingkup departemen di satu perusahaan, hafal semua apa namanya kemudian sekaligus menjadi seorang ahli komunikator, kemudian berpeluang benefit-benefit yang lain akan mengikuti, itulah HSE seperti itu. Nah, saya dalam hal ini bukan mengecilkan departemen yang lain, kita tidak ada istilah mengucapkan departemen yang lain, tapi kita fokus pada keunggulan dari departemen HSE seperti itu. IC bisa masuk semua seperti itu. Kemudian ke engineer juga, Energy engineer kalian eh, yang selama ini ini saya ceritakan juga kepada teman-teman engineer kami di, di tambang ya Pak Dwi ya Pak Ramad. Jadi yeah. kalau terfokus pada apa namanya software pada perencanaan tambang, is oke, okay. silahkan. Tapi penelitian juga banyak mengatakan, me, me, apa, menyajikan, bahwa sangat jarang seorang man plan itu bisa menuduki suatu project manager sampai ke yang atasnya. Kenapa? Karena bukan berdasarkan orangnya, ya. kita bukan bicara orang, kita tidak ada menjelekan orang. Tetapi karena ter, asiknya, asiknya seorang engineer itu berkutat di laptop, membuat perencanaan sehingga melupakan esensi dasar untuk suatu kesuksesan yaitu komunikasi bersosialisasi, memahami psikologi, nah HSE, kalau HSE justru itu yang dipelajari utama, psikologi hubungan, komunikatif nah, kalau kalian sebagai teman-teman yang engineer, walaupun uh, fokus di tugas sehari-hari membuat planning kadang sampai malam begadang tetap luangkan waktu untuk komunikatif untuk bisa mempelajari hal yang lain seperti menjadi seorang HSE, komplit, jadi kalau mau membuat sebuah desain segala macam gabungkan dengan ada faktor HSE. Jadi ketika di lapangan, ketika teman-teman operation berdiskusi dengan kalian, ke teman-teman engineer, kalian bisa memasukkan faktor HSE-nya, safety-nya, segala macam. Jadi teman-teman operation bisa makin respect. Nah, seperti itu. Kemudian juga, ya kemudian pada pengawas. Nah, pengawas ini juga dulu dan bahkan sebagian masih itu sedikit-sedikit kalau masalah safety menyerahkan kepada HSE. Padahal HSE hanya supporting pengawas. Pengawas itulah yang penanggung jawab area. Jadi mereka tuh kesalnya banyak fokus di produksi. Karena dikejar oleh manajemen. Salah. Dan ini mungkin juga tugas-tugas dari manajemen lah. top Manajemen maupun kepala teknik untuk menyampaikan bahwa safety tetap nomor satu. Siapapun apa namanya yang bekerja, seorang pengawas pun juga harus mengutamakan safety. Kemudian pengawas yang memegang peranan penting itu juga harus di-refresh, seperti itu. Nah, seorang pengawas sebenarnya komunikator. Komunikator juga sudah hampir mendekati seorang IC. Karena kalau, kalau ada P5M, safety talk, segala macam, itu sering tool meeting pengawas. Tetapi yang kita temukan di lapangan, banyak pengawas yang tidak komunikator. Tetapi hanya fokus kepada produksi nah ini yang sering harus dilatih ini juga kita sampaikan tapi kalau untuk pengawas tantangannya lebih berat lah dibandingkan dengan teman-teman yang yang apa namanya engineering maupun yang dari HSE. karena pengawas ini sudah gairah fashion dia itu sudah sudah beda sekali dengan misalnya yang lain karena mereka tuh membawa alat itu kayak sudah hobi Ah, hmm. Tapi esensi yang lain itu yang mereka kurang. Mungkin bisa ditambahkan lagi ya Pak Dwi ya, dari saya yang masih termasuk yang mudah juga Pak Dwi, belum 40 itu yang dapat saya disampaikan <laughs> Pak Dwi. <laughs> Pak Dwi ada, kira-kira ada tambahan masukan lagi dari insight yang disampaikan uh, Pak Anton, Pak Dwi. Baik, terima kasih banyak Pak Anton. Ini Pak Anton ini uh, Betul-betul menjadi model, Pak. Rata-rata engineer itu justru malu dia bermasuk ke CP. Karena CP itu kalau di tambang atau industri, itu ada support group. Sedangkan para engineer-engineer itu cita-citanya adalah menjadi di core business. Hmm. Tapi Pak Anton tadi betul-betul menyampaikan bahwa untuk bisa masuk core business yang sukses, itu syarat safety ini harus ditekuni, nggak bisa hanya di laptop saja. Ini, ini luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Artinya bahwa komunikasi itu nggak bisa lewat laptop saja. Sehingga eh, Pak Anton ini bisa menjadi motivator untuk para engineer, bahkan bisa menjadi motivator untuk orang safety. Artinya orang safety dengerin apa eh, yang disampaikan Pak Anton tadi malu. Banyak sekali orang safety itu yang hanya di belakang laptop aja juga Pak Anton. Dia, dia tidak melakukan peran sebagai resources. Artinya orang SPT itu sebagai resources. Yang dilakukan Pak Anton tadi kalau ke seluruh area tadi itu sebagai resources. Saya resources safety, pakai, pakai, gitu. pakailah, pakailah gitu. Jadi orang SPT pun harusnya dengerin Pak Anton ini malu juga gitu. Banyak sekali yang. Tuh. Nah Pak Anton juga tadi mengatakan. Nah, kalau kita KTT enggak ngerti jadi ngomong apa ke BOD? gitu ya. Dan ngomong kepada BOD, ini harus meyakinkan. Orang yang bisa meyakinkan, itu hanya orang yang pernah mengalami dan sukses. Jadi jelas sekali. Terima kasih banyak Pak Anton. betul-betul kalau ingin contoh berkarier sukses dengan menekunin CP, Ini contohnya Pak Anton. Terima kasih. Sukses terus Pak Anton. Oh, kasih banyak, insight Pak Dwi. <laughs> Oke, okay, makasih Pak Dwi. Kita akan lanjutkan kembali, ya Pak? Ya, baik. Uh, pertanyaan berikutnya ini dari Opa oh, Gusti Mansi. Pak Gusti Mansi, tapi tidak bertanya. Dia hanya menyampaikan uh, satu appreciation buat Pak Anton. Ya, saya sudah baca buku Pak Anton dan saya sangat terinspirasi dengan Pak Anton Sehat dan sukses selalu ya Pak Anton Waduh, kayaknya ini sambil harusnya ada bedah buku titik zero tadi Pak Anton suatu saat Banyak yang berminat nih kayaknya <laughs> uh, Baik Nah, berikutnya ini pertanyaannya oh, Masya Allah ini datang dari uh, Dewan Penasehat lagi nih Pak Anton dari Pak Eko Gunarto, nampaknya Pak Dwi, Pak Al, Pak Eko, ini sengaja mencalon pertanyaan-pertanyaan yang nanti mudah-mudahan bisa di apa ya bisa diterjemahkan atau bisa dijawab khususnya untuk memberikan apa ya nasihat kepada kita-kita peserta webinar yang mudah muda ini Pak yang masih berkarir di keselamatan pertambangan ya. Jadi memang beliau sengaja men-challenge nih ya Pak ya. Baik dari Pak Eko pertanyaannya kurang lebih demikian Pak Anton. Dengan adanya SMKP ya, yang yang kita tahu bersama Pak ya, terbit tahun 2014, apa atau bagaimana peran atau strategi kepala teknik tambang dan bagian keselamatan agar implementasi SMKP tersebut betul-betul terintegrasi eh dengan sistem manajemen perusahaan. Silahkan Pak Anton. Nah, terima kasih Pak Ramad, ini Para Dewan Suruh APKPI semua ini Pak Rahmat. satu <laughs> kehormatan ini Pak Rahmat, eh, diberikan kesempatan untuk memberikan suatu insight dengan pertanyaan yang men dari para sesepuh, dari para Dewan Pakar, dari orang-orang, tokoh-tokoh K3 Pertambangan, oleh tokoh-tokoh Keselamatan Pertambangan Indonesia. Siapa sih yang nggak kenal dengan Pak Dwi, dengan, yang nggak kenal dengan Pak Eko, itu yang orang-orang jatuhin -orang deketnya -dengkot, de KP. <laughs> jadi eh Jadi, semenjak SMKP, kalau nggak salah, itu permen tiga, permen apa namanya, tiga tahun 2008. ribu eh, tiga tahun 2014. ribu empat belas ya, permen mm tiga -hmm. tahun dua yeah, Itu saya ngikutin diklarknya itu sama Pak Al Wahono, Pak Rahmat, nggak, nggak, jadi sangat bagus. Bagus sekali materi yang disampaikan oleh Pak Al semuanya. Poin intinya enggak jauh dari kreativitas seorang kepala teknik tambang. Karena kalau kita membuat suatu kebijakan, itu tadi kalau kita di perusahaan yang sudah settle, settle up ke atas, semuanya yang kelas 15-20% ke atas, itu sangat enak sekali. Karena mereka sudah punya kepentingan terhadap ISO, misalnya terhadap citra baik perusahaan, kemudian terhadap pemegang saham segala macam itu sangat-sangat sudah sejalan lah. Tantangan yang terberat bagi kepala teknik tambang maupun struktur organisasi ketiga yang di bawahnya itu adalah menerjemahkan SMKP itu kepada BUD, kepada direksi. Dan tentunya hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi bahwa bagaimana kita bisa meyakinkan BUD membuat kebijakan. Banyak juga BUD yang takut, kalau tanda tangan membuat kebijakan aja seolah-olah nanti bertanggung jawab, diinvestigasi, dipanggil polisi, dan lain sebagainya. Nah ini juga tantangan bagi kita. Pertama dari mulai kebijakan, segala macam itu. Dan tadi kita berpikir dari cara berpikir kacamata BUD, profit dulu. BUD sepakat di profit, kita harus ikut sepakat di profit. Nah, tinggal memasukkan unsur ketiganya pemenuhan SMKP-nya ini personil kemudian apa namanya tindakan umpan balik semuanya tinjauan kembali manajemen dan lain sebagainya itu itu bagaimana mengikuti mengikuti kepada apa namanya eh, manajemen tadi seperti itu pak rahmat nah yeah. saya lihat juga dengan adanya smkp kemudian pemerintah sih eh, sudah mem, apa namanya membuat suatu apa ya apresiasi penghargaan setiap tahun kepada yang ikut SM, eh, melaksanakan SMKP dengan dalam hal misalnya pro, proper emas, apa namanya, eh, kategori emas ya kemudian yang yang pertama dan lain sebagainya itu juga sangat menchallenge ada suatu kebanggaan tersendiri tantangannya itu tantangan eh, kepala teknik dan perangkat organisasi keselamatan pertambangan di bawahnya adalah bagaimana meyakinkan manajemen untuk anggaran anggarannya Program-programnya, personil-personilnya itu bisa menjadi program e, misi besar perusahaan yang tujuan akhirnya adalah tetap profit seperti itu. Di sini dituntut kreativitas, tidak boleh kaku. Kepala teknik tambang itu sudah tidak ngurusin lagi teknis. Teknis bagi kepala teknik tambang itu hanya 20%, 80%-nya adalah non-teknis. Baik itu non-teknis keluar maupun non-teknis ke dalam, ke dalam itu ke internal bisa ke BOD, seperti tadi kreativitas untuk bagaimana visi kepala teknik tambang setelah mendapatkan banyak pelatihan, banyak mendapatkan uh, update regulasi terbaru, kewajiban-kewajiban yang semuanya dibebankan kepada kepala teknik tambang. Bagaimana nyampe kepada BOD dengan cara yang diterima BOD, yang ujungnya BOD apa namanya, bisa mengeluarkan dana seperti itu tapi dalam lingkup tetap bahasa keluarnya adalah profit, seperti itu. Itu tantangannya Pak Eko. Mohon ditambahkan ya Pak Eko ya. <laughs> Oke, baik. Pak Eko Gunato, kami undang untuk hadir berbicara di sini juga Pak. Uh, mungkin bisa menambahkan. Uh, Pak Anton, terima kasih. Luar biasa, Pak Dwi. Ya, uh, satu hal tadi bahwa semua berawal dari kebijakan Karena kebijakan itu adalah milik top management Jadi awal dari segalanya ada di kebijakan yeah. Ya, Kalau kebijakan itu keliru, kelirulah semuanya ke bawah Di dalam kebijakan tentu ada satu komitmen Itu yang perlu digarisbawahi Komitmen itu equal atau sama dengan biaya Nah berangkat dari sanalah semuanya, maka kita mampu merencanakan segalanya. ya KTT tadi sudah disampaikan, satu kakinya di BOD, satu kakinya di pemerintah. Nah, bagaimana menyebatani, berdiri tegak di sana, jangan sampai kaki kanan ditarik oleh manajemen, kaki kiri ditarik oleh pemerintah, hilanglah nyawa KTT ini, kan gitu. Nah, janganlah tentunya... Uh, strategi KTT-nya betul-betul harus uh, smart ya, harus smart di sini ya, bahwa apa yang dilakukan bukan untuk merugikan BOD, tapi untuk menambah profit bagi BOD karena sampai manapun BOD tetap akan mencari profit, tidak akan mencari rugi, maka kata kuncinya bahwa saya akan memberikan profit kepada BOD passwordnya Implementasi SMKP. eh, uh, uh, tekniknya berikan kebijakan yang tepat. Saya kira itu aja tambahan dari saya, Pak Anton. Sudah oke okay banget lah, tinggal bagaimana buku ketiganya nanti hmm? yang kedua. Saya belum punya, loh. <laughs> ya, Siap dikirim lagi, Pak? Pak, Pak, Pak, Pak. Makasih, Pak Anton. <laughs> ya, makasih. Ya, yeah. <laughs> oke, okay. makasih, Michael. Luar biasa insight yang diberikan kepada kita semua nih yang muda-muda. Uh, tentunya sangat sangat bermanfaat ya untuk di, benar-benar dicamkan gitu ya. Karena ini sesuatu nasihat yang jarang nih keluar dari seorang pakar-pakar kita. <laughs> Baik, Pak Anton berikutnya tentunya di, di sesi sharing session ini kita nggak usah khawatir, enggak usah merasa takut bagi yang masih junior untuk bertanya nggak usah silakan ungkapkan ya, disampaikan. Karena sebenarnya kita nggak hanya membatasi yang senior-senior saja yang harus bertanya atau memberikan masukan atau apapun. Nah kali ini yang datang pertanyaan dari ya merasa junior nih Pak. Nggak apa-apa ya, tadi kan kita sudah dapat pertanyaan dari pakar-pakarnya gitu ya. Kemudian sekarang ini pertanyaan datangnya dari uh, ya mungkin dari salah satu peserta yang masih terhitung baru, bahkan fresh graduate di sini. Pertanyaannya adalah, selamat siang, Pak. Mohon izin bertanya, bagaimana cara kita untuk membangun budaya maupun peran seorang safety apabila kita sebagai seorang fresh graduate yang notabene masih minim pengalaman di dunia kerja? Silahkan Pak Anton untuk memberikan jawaban. Oke, terima kasih. Pak. Oh ya, satu catatan Pak Anton. Mohon maaf sebelum melanjutkan menjawab. Ini pertanyaan masih sangat banyak sekali, jadi mungkin eh, tolong karena waktu yang tersedia eh, kurang lebih tinggal eh, dua, 15 menit lagi. Jadi disampaikan secara brief, Pak Anton. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi kalau kita seorang press graduate, bagaimana cara membudayakan safety yang masih minim pengalaman untuk membangun budaya, eh, membangun Daya, tapi kita, e, Maksudnya gini, mungkin beliau ini press graduate tapi sudah bekerja di perusahaan e, sebagai seorang safety. Jadi bagaimana untuk membangunnya? Karena kita minim pengalaman di dunia kerja. Apakah seperti itu ya maksudnya? Lebih kurang ya. Hmm. Jadi yang yang pertama adalah kalau tadi ngikutin dari awal, saya juga seorang press graduate yang benar-benar nol pengalaman di safety kemudian ketika melihat di Facebook itu banyak teman-teman yang memposting bagaimana penerapan safety di perusahaan tambang masing-masing itu saya menjadi tergerak tergerak tapi belum berani ngomong karena saya masih baru di perusahaan itu nah tetap kemudian momentumnya datang ketika ada seorang mahasiswa yang tugas akhir nah saya sempalkanlah di situ dititipkan pertanyaan untuk kepada teknik tambang jadi selagi, sekali lagi ada kreativitas di situ kreativitas otak kanan jadi kita selipkan pertanyaan itu dan Alhamdulillah Kepala Teknik Tambang menyetujui. Bahkan kita langsung disuruh menjadi PIC. Nah ketika menjadi PIC, inilah bagaimana menumbuh, kreativitas kita dimunculkan kembali. Hmm. Salah satu mungkin pertanyaannya adalah bagaimana membudayakan itu. Nah tadi membudayakan itu, pertama kalau kita minim pengalaman. Itu kalau tahun 2007 mungkin miskin informasi juga termasuk ya kalau di tahun 2020 minim pengalaman itu sebenarnya gurunya banyak gurunya bisa aja lewat uh, YouTube safety trainer misalnya kan disitu kan banyak ilmu-ilmu tentang safety. kemudian <laughs> kemudian kontennya APKPI itu kan banyak tentang ini kan kemudian uh, belum lagi di suatu perusahaan kalau kita klik aja cara belajar memdayakan ketiga itu di YouTube muncul semua itu berapa halaman jadi di zaman sekarang adalah sangat enak zaman informasi. Jadi, kalau mau membudayakan itu, tinggal niat. Ting kalau metode banyak, misalnya kreativitasnya yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa mendekati orang yang secara de facto itu adalah pimpinan di lapangan, walaupun jabatannya helper, misalnya. Tapi dia de facto sebagai leader. Kalau sekarang sudah ada di YouTube, cara-caranya seperti itu. Nggak ada lagi sila minim pengalaman kalau di zaman era informasi di tahun 2020 seperti ini tinggal yang perlu kita perkuat lagi adalah mindset gairah sebenarnya kita itu memang bergairah enggak menekuni sebagai seorang praktisi KP seorang safety kalau kita bergairah muncul sendiri ide-ide itu kreativitas itu muncul plus ditambah literatur kemudian mentor yang yang banyak di sini bisa di apa namanya Facebook di YouTube segala macam buku-buku kemudian ikut seminar workshop yang berbayar yang gratis juga banyak tapi pertanyaan yang harus kita munculkan pertama itu, loh, itu adalah apakah kita punya passion di situ. Beda loh kita kalau nggak punya passion, hmm. nggak bisa di safety. Karena safety ini berpikirnya kreativitas. Plus dia harus update informasi. Nah, seperti itu. Hmm. Nah, itu yang yang yang yang bisa saya sampaikan Pak Rahmat. Baik. Terima kasih Pak Anton. Hmm. Uh, Mbak siapa tadi? Mbak Nur? Oh ya Mungkin cukup jelas ya yang disampaikan Pak Anton ya, Mbak Norma. Mbak Norma Aulia udah cukup jelas dari Pak Anton. Cukup ya, Alhamdulillah tadi sangat menarik sekali jawabannya. Jadi sekali lagi orang safety itu butuh passion ya, butuh semangat, passion, butuh kreativitas ya, selalu belajar. Jangan lupa ya baik, makasih Pak Anton. Ini berikutnya pertanyaan dari Bapak Henel. Eh, eh, Bapak Hendri Yaldi, Pak Hendri Yaldi mungkin di copy di sini. Dari mana, Pak Hendri? Pak Hendri, apakah bisa di unmute? Oke, kalau enggak, enggak apa-apa, langsung eh, ini aja pertanyaan. Oke, Pak Hendri Yaldi dari perusahaan apa, Pak? Saya sekarang di Geothermal, Pak. Sebelumnya di Migas eh, bertahun-tahun. Oke. Okay. Sekarang putih, ya, okay. dan... Baik, di Geothermal ya. Nah pertanyaannya adalah singkat saja nih Pak, saya dari Migas sejak tahun 90-an, Masya Allah berapa puluh tahun ini ya. Kemudian saat ini Pak Hendri Alzi sedang mencoba memasuki apa ya dunia tambang gitu Pak ya. Dan sekarang ini apa saja yang perlu saya persiapkan Pak? Kira-kira pertanyaannya itu saja Pak Anton silahkan langsung dijawab. Di kopi Pak Anton? Belum kopi Pak Rahmat tadi. Dia, dia termal maksudnya. Gimana Pak? Uh, Kurang jelas saja. Ya, jadi uh, beliau Pak Hendri itu adalah uh, dari Migas sejak tahun 90-an. Nah, sekarang ini dia pindah ke ingin pindah ke tambang. kira-kira apa hmm. yang harus dipersiapkan untuk memasuki perusahaan tambang, Pak? Oke, okay. terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih salam kenal Pak Hendri ya dari Migas. Ini atau dipertanyakan ini kenapa dari migas pindah ke batubara atau ke pertambangan mineral kan <tuh> tadi barusan pak <tuh> tadi pak al kan bilang gaji yang di, oh, okay. di ini kan terbesar ya pak ya ini terbesar malah, kan lah ini ya apalagi sudah tahun 90 an kan ibaratnya itu sudah ada levelnya ada lain kan seperti itu tapi nggak apa apa pak ini sekedar insight saja pak ya dari kita dari saya mungkin bisa di mungkin bisa ditambahkan oleh nanti oleh senior-senior kita di sini. Jadi apa yang harus dipersiapkan kalau Bapak sudah di Migas, terutama sudah di apa? di bergulat di bidang K3 juga di Migas itu sudah sangat enak Pak. Di Migas kan lebih apa? lebih ketat peraturannya yang lebih komitmennya lebih, lebih bagus way. ya, Iya, lebih bagus dia. Lebih lebih bagus di situ. Kemudian apa yang dipersiapkan adalah, adalah Pertama, niat dulu, Pak. Apa alasan kita yang mendasari kan ke, ke ke minerba ini? Kalau alasannya kuat, kemudian kita mempelajari peraturannya seperti apa. Hard, hard skill maupun soft skill. Hard skill, Bapak tinggal memoles saja, Pak. Kalau sudah dari geothermal itu sudah ketat, tinggal dipoles saja yang yang kecil-kecilnya, Pak. Eh, rohnya Bapak sudah dapat. Rohnya sudah dapat, sudah enak. Kemudian subskill tadi kreativitas, komunikator, kemudian kan fleksibel, berorientasi pada hasil bukan proses. Nah itu, kemudian kepemimpinan. Kalau tahun 90-an kan nggak mungkin lagi level bapak kalau masuk di menurba kan supervisor sudah sudah sudah minimal COO ini bapak sudah sudah mulai merumuskan <tuh> yang yang tadi dikatakan Pak Eko tadi bapak bapak fokusnya di kebijakan di kebijakan bagaimana kebijakan yang akan bapak bikin di suatu perusahaan pertambangan itu bisa diimplementasikan oleh oleh tim di lapangan oleh kepala teknik tambang dan tim yang di lapangan sehingga kita tidak menekan tidak menekan untuk menerapkan ketiga tapi apa apa yang mereka butuhkan untuk mencapai profit tidak kita penuhi jadi enak bapak sudah sudah memahami dunia ketiga plus jabatan bapak adalah seorang BOD ini yang dibutuhkan oleh semua perusahaan tambang di Indonesia kalau saya KTT dapat bos seperti berapa? wah enak sekali ini Pak. Ngobrol langsung kita. Langsung itu mencapit <laughs> semua ini. Program kita. Hmm. Mungkin itu Pak, Pak Hendri ya. ya. Terima kasih Pak Hendri. Oke okay, baik, Pak Hendri. Kami terpaksa tidak ada sesi feedback ya Pak. Karena memang waktu kita terbatas pertanyaannya masih banyak Pak Hendri ya. Luar biasa ya Pak ya. Udah bisa ditangkap ya. Oke, okay, baik. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Tere nih, Pak. pak, pak. Cukup panjang, tapi kalau saya lihat, hampir-hampir mungkin sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi mungkin nanti juga secara singkat dan padat, mohon untuk di-feedback, Pak. Jadi PIC-HSE merupakan salah satu kepercayaan manajemen dalam meningkatkan performa atau kinerja safety, baik aktivitas operasional maupun sistem. Bagaimana kiat-kiat khusus yang perlu dimiliki oleh seorang PIC safety agar programnya direncanakan oleh manajemen dapat terimplementasi dengan baik sehingga goal leading dan lagging tercapai bukan hanya secara quantity tapi quality. Begitu juga di area sistem SMKP yang secara langsung berinteraksi dengan klien atau pemerintahan karena biasanya peran dari apa nih, peran dari maaf, peran dari karena biasanya peran dari section section lain kurang kooperatif terkait dengan sistem. Terima kasih. Ya, mungkin secara singkat Pak ya, Anton, silahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Kalau ini sudah semuanya ada banyak yang sudah kita jawab dari pertama tadi, tapi kata kuncinya adalah, ya, betul, kita betul. ikutin aja, kita dengarkan aja kutipan dari Pak Eko tadi, Ibu, -Ibu Teresia, bahwa Olang. kuncinya adalah dari top management. Dari kebijakan. Olang. Kalau sudah kebijakan dari manajemennya sudah pas, bawahnya juga enak. Begitu tadi ada kata kuncinya dari Ibu Teresia bahwa HIC adalah PIC yang ditunjuk oleh manajemen, orang yang kepercayaan, ya sudah. Berarti kalau dia sudah manajemen, yang sudah tahu segala macam, tantangannya adalah tinggal di sesama departemen sejajar terkait di side. Misalnya tadi kan tidak ada dukungan, segala macam. Itu lebih enak dukungan yang dari teman-teman yang lintas departemen yang kurang kooperatif dibandingkan dengan BUD atau manajemen. Yang tadi disampaikan Pak Eko mulai dari kebijakan, kalau kebijakan salah runtuh lah. Ibaratnya kalau saya masih ingat pelajaran Pak Eko waktu BUP itu, domino pertama itu sangat memegang peranan kunci. Kalau domino pertama sudah roboh, roboh semua ke belakang. Nah, jadi kalau sudah BUD sudah oke, okay, tinggal tantangan sesama-selepel di bawah itu lebih enak memanage nya. Yang penting poin kuncinya adalah BUD dulu. Tadi bahasa kita sama-sama bahasa profit dulu. Yaudah dikit-dikit ngomong profit, kita juga harus sama ngikutin bahasanya profit juga. Tinggal misalnya tidak support, section-section tidak support. Maleslah bikin JSA misalnya harus semuanya diserahkan ke kita. Kemudian pelanggaran di lapangan, itu sudah enak gitu. Kalau BUD tanah tangan, kebijakan tanda tangan, semuanya. Bahkan ada di SMKP itu kan ada tinjauan manajemen kan yang paling akhir. Itu juga sudah enak kalau sudah oke okay semua itu. Yang gangguan-gangguan di, di level yang sejajar itu lebih enak apa menyelesaikannya, seperti itu tinggal kreativitas kalau bahasa saya di buku dari titik nol itu adalah, apa namanya, berimprovisasi tanpa terkesan menggurui kemudian kita menganggap eh, kita tuh menghargai seseorang itu kemudian kita mempelajari dia ini tidak support itu apa apakah karena bahasa kita yang kasar apakah karena kita tidak mengerti keinginan dia apa terus kita selalu berseberangan Pokoknya kalau kita saklak, dia saklak. Nah, seperti apa? Di situ sudah tinggal keluasan kita. Seperti itu. Tapi payung hukumnya, domino pertama kalau bahasa apa Eko, yaitu kebijakan itu sudah oke, okay, enak sudah. Ya Tinggal kreativitas, tinggal baca aja buku pengembangan diri tentang hubungan kesesama pekerja karyawan. Apa yang ini kan, yang cara pendekatan keluasan fleksibelnya itu. Nah, seperti itu. Tapi benderinya sudah enak, benderinya adalah manajemen menyuruh kita untuk menyelesaikan permasalahan ketiga. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu Pak Rahmat. Oke okay, baik, jadi menyamakan frekuensi penting sekali ya Pak Anton ya. Oke, okay. ya. Yeah. <laughs> baik eh, Pak Anton, ini rasanya waktunya juga sudah habis. Tapi ini ada satu uh, apa ya satu uh, statement penyampaian dari saya kurang tahu nih siapa dari Bapak siapa manajemen HSE itu seni. Jadi setiap orang dan perusahaan pendekatannya berbeda-beda tapi sebenarnya ada kemiripan. Kira-kira Pak Anton sepakat enggak seperti ini, Pak? Ha, sepakat. Dari kita jelasin tadi sepertinya semua apa sesuai apa semuanya tentang seperti itu, kultur, budaya, pendekatan empati psikologi, hubungan manusia, komunikator. gak jauh dari situ Pak Rahmat. Ya, oke okay, baik. Uh, mungkin dari Pak Radinal Buhan, eh, kami undang Pak Radinal bukan nih, kayaknya akan menyampaikan satu pandangannya. Silakan Pak Radinal, kami kasih kesempatan Pak. Uh, terima kasih Pak Moderator, Pak Rahmat. Uh, <tuh> saya cuma menyampaikan, K itu eh uh, itu Bagian dari jiwa lah, makanya SMKP itu udah disetting. Itu bukan untuk KTT, bukan untuk orang ISA, tapi untuk semua manajemen dari mm -hmm. suruh, semua Nah, kenapa kita fokus kepada KTT? Kenapa kita fokus kepada ISA? Itu salah itu, Pak. Kita yang selama ini selalu fokus di KTT, selalu fokus dengan orang safety. Nah. Sedangkan di SMKP itu sudah jelas. Di SMKP itu sudah jelas apa jobdesk-nya masing-masing orang itu. Misalnya aja hal yang contoh aja untuk P5M. Itu yang melaksanakan siapa? Kalau masih dilaksanakan oleh orang ASE atau orang Septi, itu sudah salah. Makanya tugas dan tanggung jawabnya itu sudah jelas. Siapa yang harus melaksanakan dan siapa yang harus memastikan? Nah. Di sini kita saya mm -hmm. uh, apa, baca uh, apa namanya mendengarkan dari ulasan-ulasan dari Pak Kanwil. Nah, itu uh, adalah tidak sinkron dari ininya. Menurut saya ya Pak ya, kenapa SMKP itu mengajak kita itu untuk bisa bersinergi semuanya. Makanya komitmen itu awal dari pertama. Yang kedua itu apa? bisnis kita sampai terakhir itu itu bapak pasti kita semua udah belajar itu pak gurunya tuh pak al nah sinkron ini sinkron inilah yang harus kita mainkan kalau ini sudah disinkronkan di masing-masing level masing-masing semua ya mungkin orang ase sudah tidak ada lagi kerjanya sama dengan pak al lagi sudah hanya membimbing memberitahu menyusun program akan memastikan ini semua kenapa karena betul katanya Pak Eko yang bisa pegang dari sekarang adalah, dari dulu, itu pengawaslah yang paling utama yang mengambil peran tentang keselamatan kerja. KTT, KTT itu jawabannya A atau, A aja, A atau B, ya atau tidak. Itu aja Jadi ketika dia awal dia udah ngomong A, saya yakin Dode akan berpikir A juga. Karena KTT berbicara tentang regulator, regulasi. Nah, itulah yang saya inginkan. Terus terkait peran orang, kalau orang baru itu bagaimana masuk tambang ini semua, semuanya sistem sama. Mau di mana saja kita sama. Yang penting itu programnya dijalankan, jalankan training, pastikan semua pengawas-pengawas itu mampu melakukan observasi di setiap di area kerjanya, sehingga dia bisa monitor semua dan memastikan area kerjanya baik. Nah, laksanakanlah SMKP dengan baik itu untuk semua orang level itu aja pesan saya pak Makasih pak baik terima kasih pak Radinal luar biasa ya e, memberikan tentunya memberikan apa ya panduan guidance buat kita kita semua ya cukup bagus e, bagus sekali apa yang disampaikan beliau ya yeah. baik e, penyampaian pak Radinal ini nampaknya mengakhiri sesi kita hari ini pak karena kebetulan waktu juga sudah menunjukkan eh, jam 12, ya kita tepat dua jam. Eh, masih ada kesempatan, mungkin sebelum nanti Pak Anton menyampaikan resume secara singkat. Pak Eko, ada pengumuman yang ingin disampaikan kepada kita semua? Eh, Pak Rahmat, bagaimana saya tulis di situ? Apakah kawan-kawan okay. yang akan ikut webinar nanti pukul 1 sampai pukul 2.30 Dengan narasumbernya adalah Ibu Menteri Naker Dengan moderatornya adalah Pak Rudianto dari Direktur DKI. Sebagaimana okay. kita ketahui semua para praktisi K3 Sepertinya mungkin sudah ada angket dan lain-lain tentang keinginan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yang menurut kawan-kawan sudah perlu disempurnakan. Ya, sudah perlu disempurnakan. Nah, mari bagi kawan-kawan yang sudah terdaftar dan bisa ikut seminar jam 1 nanti, kita kirim rame-rame pertanyaan kepada beliau, Ibu Menteri, apakah Ibu Menteri sudah mengajukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kalau jawaban beliau belum berarti masih panjanglah perjuangan para praktisi K3 ini untuk menginginkan suatu undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai harapan kondisi saat ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan di akhir dari seminar ini. Panton pa jangan pernah berhenti ya. Sepeda itu harus dikayuh terus kalau Pak Anton tidak mau jatuh, ya. Siap. Ya, sepeda harus selalu dikayuh dimanapun dan ditanjakan tanjakan seterjal apapun. Jangan sampai sepeda yang kita panggil tapi sepeda yang harus kita kayuh supaya kita sampai pada tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, okay, terima kasih Pak Eko yang sudah memberikan closing rimatnya. Uh, Pak Anton, kami persilahkan memberikan uh, apa ya, short speech untuk me, sebagai resume dari akhir uh, perjalanan kita safety sharing session hari ini. Silahkan Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Minta waktu sebentar. Jadi yang pertama adalah di bidang KP dalam suatu perusahaan itu adalah HSA, apa, KTT oh. dan HSE oh. yang merupakan... HSE dan apa, KTT dan HSE yang merupakan perpanjangan tangan BOD dan pemerintah dalam suatu perusahaan. Perpanjangan tangan bukan berarti mereka menjadi PIC 100% dan yang lain hanya menerima tidak. Tapi ini sama kayak Departemen Engineering yang tugasnya tertentu, operation tugasnya tertentu, HSE tugasnya tertentu. Supaya ini menyebar, supaya uh, menjadi budaya kepada Departemen yang lain, tentunya seorang HSE maupun KTT itu harus mempunyai beberapa, Karakter tadi, ataupun kemampuan seperti komunikatif, fleksibel, kreativitasnya tinggi seperti itu. Kemudian, kenapa dalam hal menjalankan tugasnya, HSE menguasai apa namanya, memahami masuk ke semua departemen? Itu bukan berarti mereka menggantikan peran pengawas atau peran pengawas dikucilkan, tetapi mengadministrasi, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa mengadministrasi. Biasanya sepanjang pengalaman kita di perusahaan yang middle ke bawah, itu pengawas profesional paling males ngetik, paling males membuat form. Dan itu biasanya difasilitasi oleh seorang HSE untuk membuat JSA. Formnya ditulis oleh seorang pengawas. Tapi formnya disediain oleh HSE. Artinya kan secara tidak langsung dia menguasai, memahami, dan secara tidak langsung juga belajar semua departemen. Semuanya itu. Jadi... Eh, KTT dan ISE itu adalah PIC, dan itu tidak bisa dibantah karena bagian dari departemen, seperti halnya Departemen Operation, Departemen Engineering. Tetapi pelaksanaannya agar semuanya sama ke semua, apa namanya, karyawan itu adalah tugas sama-sama, mulai dari BUD tadi seperti itu. Kemudian, dalam menjalankannya tadi, apa namanya, sama butuh kreativitas, kemudian juga butuh. Seperti tadi adalah HSE adalah manajemen atau manajemen HSE adalah seni, itu memang pas, komunikator segala macam. Dan yang terakhir adalah tantangan HSE ini adalah dari bagaimana menaklukkan lingkungannya, bagaimana mengubah budaya yang walaupun digembar gemborkan di berbagai sharing tentang workshop safety, tapi dalam implementasi di lapangan masih banyak yang belum melaksanakan. Perannya seperti itu. Dan ini adalah tantangan tersendiri bagaimana mengajak. Kemudian terakhir, bagi teman-teman sesama praktisi ketiga, kemudian mahasiswa, graduate maupun teman-teman kepala teknik tambang, semuanya, marilah kita menerapkan ketiga ini, mengajak. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian rekan kerja, kemudian masyarakat umum. Dan satu lagi, saya senang kalau di... Di, di, di kota kalau ketemu orang tambang itu ketahuan dari cara parkirnya walaupun parkirnya itu bebas dia selalu parkir mundur itu kalau saya dua kali ketemu orang kayak itu kalau ngobrol-ngobrol selalu backgroundnya kalau nggak tambang orang hse jadi itu nilai plusnya bikin kita senyum Sip. jadi langsung implementatif di lapangan terima kasih pak Rahmat. baik terima kasih pak Anton tepat pukul 12, ya kita akhiri sesi eh, pkpi safety sharing season Batch yang ke 8 ini kita akhiri dengan foto bersama, mohon Bapak-Bapak buka uh, kamera, uh, buka ini Pak, video masing-masing, supaya tidak hanya namanya yang tercantum di sini. Iya, kami akan foto bersama, Pak Radinal, mohon muncul videonya, Pak Zainul Fitri, Pak Mordiansah, Pak Hendri Jaldi, kemudian Pak Heri Pradinata, Pak Bima, Pak Suko, oh, Pak Suko udah ada ya, oke kita akan foto bersama Pak, ya. Eh, mohon untuk yang ke nanti itu. Kombinal, <laughs> okay. maskernya yang ke foto nanti. Nah, baru kelihatan nah, Oke, okay. kan? <laughs> okay, baik, sebentar, satu kali lagi mohon bersabar. Ya. Oke, okay, berikutnya mohon di sini Pak Hasan Sadikin. Pak Livandi, Pak Adam, Pak Joko, Ibu Murni, semua tolong uh, showing videonya. Pak Fendi, Pras, Ibu Gina, Pak Delvi, Ibu Juwita, Pak Hidayati Ida, Pak Zianul Fitri, Pak Adam, Pak Gunah Awan, ya, Ibu Hidayati Nur, Ibu Indah, Bu Norma, ayo kami tunggu, mohon dimunculkan videonya, Bu Jati uh, Pak Jati ya, Pak Jati. Pak Waludin Mei, oke, silakan kami tunggu ya. Hitungan kelima, masih banyak nama-nama di sini. Belum muncul videonya ya. Kami ingin melihat uh, kita ajang bersilaturahmi. Mari, silahkan Oh, yang unmute semua ya, Pak? Ya, mohon maaf, belum kami unmute. Silakan, kami unmute kalau seandainya ingin saling bersilaturahmi, saling sapa satu dengan yang lain. Ini adalah keluarga besar APKPI. Ya, tentunya kebahagiaan ya, buat aku kami aku sebagai aku penyelenggara aku. daripada APKPI Safety Sharing Session yang ke-8 ke ya. ini. ya Bisa hadir di sini bertegur sapa, bertemu muka walaupun tidak secara langsung. Tapi rasanya uh, bisa menghapus uh, kerinduan kita ya Pak ya, mempersatukan hati kita ya. Jadi Alhamdulillah insya Allah bersama APKPI kita maju bersama. Dunia keselamatan pertambangan Indonesia, oke, okay, baik. Sekilas, sebentar, tahan sebentar. Baik, Bapak-Bapak, saya rasa foto bersama sudah selesai. Silahkan, kalau seandainya ingin bersilaturahmi dengan satu dengan yang lain, Pak. Beri tanggung Terima kasih sudah hadir di sini, Heri Iswandi. Oke, okay, terima kasih, Bapak-Bapak, ya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan. Apa yang kita berikan, kontribusi dari APKPI bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, dari saya selaku moderator ini mengucapkan terima kasih khususnya kepada narasumber, Pak Anton, kemudian para sesepuh APKPI, Pak Alwahono, Pak Eko, Pak Dwi, Pak Adik, dan yang lainnya. Demikian juga semua peserta yang hadir di sini, Pak Radinal Bucan, ya. Uh, Pak Gusti, ya tidak kami sebutkan satu persatu kembali, tapi sekali lagi uh, dengan tidak mengulangi rasa hormat kami, kami mengucapkan banyak terima kasih. Babila terfik balidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pantan, semangat terus Pantan. Pokoknya harus ini. Buku yang kedua judulnya apa Banten? Panton masih mute ini. Panton, bu, nya tolong di unmute pak. Ya udah, ya, ya. silakan. Ya buku-buku kedua itu bercerita tentang pelajaran kepemimpinan, karakter, cara apa namanya mengorganisasi tim, memotivasi dan berbagai hal lainnya dengan judul Dunia Tambang itu tidak keras kawan. Itu 32, 32 pelajaran. Kepemimpinan dari Kepala Teknik Tambang. Coklat Pak Anton. Tantang WMF-nya. Di Gramedia sudah ada Pak Anton. Belum, belum masuk. Kapan terbitnya, kapan? Juli, akhir Juli Pak Al. Oke, simpah. Jangan lupa. Siap, siap. Tinggal, tinggal menunggu karya Pak Al Mahono juga nih. Bukunya Mana kapan Pak terbit Pak Al. Gimana Pak Al? Itu acara ya? nanti udah, udah ada linknya Pak Eko. Gimana? Acara yang tadi ada linknya yang uh, Naker Ya itu saya WA itu Oh udah ya siap nah. Mudah-mudahan ya, mudah Diterima enggak daftar hari kan gitu Ya coba nanti di, ya, daftar coba aja. di Mereka kapasitasnya masuk. 600 so. Oh banyak ya Tapi Indonesia ya, Kawan-kawan yang belum <laughs> Silahkan Japri ke saya kalau minta eh, Apa kontak webinar <laughs> Oke. Okay. Ya, kita WA Pak Eko. Ya. Kita WA mau minta link Yo. Panton, pa nanti ya kalau terbit yang kedua. Siap Agusti. Entar <laughs> kita WA-an lagi ya. Nanti okay, Pak Panton pa kita masukin ke YouTube kita juga ya. Biar Siap. lebih lebih mencuat. Nanti saya japri lah kalau kalian mau live Panton. Keluarga, <tuk> atas, siap pahl, siap, siap. Saya coba kita berbagi. buku, bikin buku Pak Saya masih. Saya bikin, kita bikin, video bikin dulu, pak Anton. Saya oh, berbagi siap. lewat video YouTube dulu lah. Siap, ya. siap. Berkarya ah. Saya belum belum dapat linknya Pak Ale. YouTube. Hah? Cari aja Alwafono lah. Sedikit <tuk> <tuk> <tuk> <penyelunan tuk> <penyelunan tuk> YouTube nya. <tuk> Business Management Fusion, saya belajar sama Pak Anton juga, ada video motivasi, ada safety-nya, enggak semuanya motif enggak semua safety. Karena safety itu juga <tuh> perlu motivasi, Pak. Luar biasa. Siap, siap. Ini ada Pak Hari. ini Kenapa Pak Anton? Kita tunggu ini videonya Pak Gusti, ini kan hobi nyanyi-nyanyi Pak Gusti, nih, Pak Al. Oh iya. <tuh> Pak Gusti, masih Sedengkar oke okay, beliau. Pak Gusti Mansi apa kabar nih? Oh, orangnya ceria terus. Biasa biasanya kayak Pak Edi Sartono di kiri kanan ada pendampingnya dia. Ada kabar Wah langsung yang muncul opung ya, Pak? Oh ah, ini ada opung mana opung nih? Enggak ini di youtube ya Oh iya, biasanya dia muncul juga di APK ini hari ini enggak muncul dia. Ini beliau lagi ini pak repres pop di AI via MS Team. Oh, oh gitu makanya nggak muncul ya. Iya. Mantap lah semua luar biasa berkarya di era covid. Ini kan nanti sebentar lagi new new normal ini ya. Hmm. ditambang tetap masih produksi tapi kan sebagian produksi turun. Kalau di Adaro turun nggak produksi pak Mansi? Gusting nggak oh. ya? Pak? Kalau untuk produksi sih masih ini Pak, yang agak ini di supportnya aja sementara. Oh, kalau untuk Pak Anton masih. gimana, Bat Baturona Pak Anton? Produksi masih tetap? Produksi, kalau produksi eh, nggak ada pengaruhnya Pak Al. Cuma sekarang ini perketatan aja Pak Al. Oh masalah eh, dari COVID-nya aja ya? Iya dari kadang dari desa sekitar itu saklaknya ngalahin ngalain kementerian kesehatan itu. Yeah. Protokolnya lebih dua kali lipat, malah yang mantan. Itulah benar, tuh. gak masuk akal. Kadang tuh, Jadi emm, ya kan. emm, kan? David dari mana pak Louis David emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm, emm,